Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru, dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita, di kesempatan kali ini ada informasi untuk warga Konoha, diingatkan kembali, yang belum mendukung Bunda Lesti di Hub World 2022, yuk sama-sama kita dukung. Bunda Lesti dinominasi artis paling ngehip. Untuk syarat dan ketentuan yang pertama, kalian harus follow akun HIP500. Yang kedua, like postingan yang ada foto Bunda Lesti Kejora. Yang ketiga, tukar satu poin di menu poin aplikasi My Teleconsel dengan klik banner Lesti. Yang keempat, tulis kode unik dengan format kode unik spasi komentar paling menarik mengenai Lesti dan sertakan hashtagnya HIP Award 2022 di kolom komentar. Yang kelima, boleh komentar lebih dari satu kali untuk memperbesar kesempatan menang. Untuk voting HIP Award 2022, final stage berlangsung hingga hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pemenang hadiah akan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, pukul 16.00, waktu Indonesia Barat, di akun Instagram, hip500. Sahabat, ini info penting ya untuk warga Konoha, sama-sama kita dukung, sama-sama kita support yang terbaik buat idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya, disimak juga persahabatnya vitamin di pagi hari muncul Dengan postingannya Papa Bilar yang memvideoin BBL persahabat ya, BBL nya ekspresinya pundung, persahabatnya gak mau nengok ketika dipanggil Masya Allah lucu dan sangat menggemaskan Masih pagi sudah main air nih persahabat ya, BBL memang selalu menjadi penyemangat untuk warga Konoha Kemudian juga vitamin selanjutnya langsung disuguhkan oleh Bunda Lesti. Bunda Lesti Gejora baru saja mengunggah video nih persahabat ya Walaupun ini vlog daily Bunda Lesti emang terlihat sangat cantik dan sangat pintar memasak Masya Allah ya Bangga banget pasti Bapak B mempunyai istri yang sangat soleha seperti Bunda Lesti Gejora Namun kita juga dibikin happy banget hari ini Karena ada postingan BBL nih persahabat ya Coba kita lihat di video Bunda Lese Kejora, ada BBL yang begitu lucu dan sangat menggemaskan. Loh, masya Allah banget ya, Abang Fatih. Senyumannya membuat kita terpesona banget nih hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Instagram, Lancel Support 2 mengatakan vitamin hiperdosis di pagi hari, Bun, ini nggak endorse kan? Katanya tuh ya, ada juga tanggapan lain dari akun Instagram. Mam Dot Sansan mengatakan masyaallah bahagia selalu ya untuk keluarga kecil kalian. Amin. Masyaallah banget ya banyak doa, banyak support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian disimak juga bersahabat Kita mendapatkan informasi yang sangat bahagia juga dari Indosiar bahwa Bunda Lesti pertama kali kembalinya Tampil di televisi, tepatnya nanti di acara Hari Ulang Tahun Indosiar yang ke-28, Lesti akan hadir. Lesti kejora comeback kembali, kita. Pastinya sangat benar-benar merindukan dan pastinya menantikan kejutan penampilan Bunda Lesti Kejora di hari ulang tahun Indosiar nanti. Kemudian juga persahabat ya kita ingat banget dengan kata-kata dari Coach Adibal saat memberikan pesan penting banget ya untuk Sri Devi di lagu Mataharimu. Coach Adibal memang tidak membanding-bandingkan antara Sri Devi dan Bunda Lesti karena... Bunda Lesti sudah memiliki kejora, lagu kejora itu memang tidak pernah tergantikan Masya Allah banget ya Bangga dengan Lesti yang tidak pernah tergantikan Kejora akan selalu bersinar Kejora akan selalu menerangi Bunda Lesti sampai kapanpun Kita lihat juga bersahabat Komentar disini pun banyak sekali diberikan, salah satunya dari akun Suherni 6917 disitu mengatakan Gara-gara senior ini bilang dia menyanyikan lagu Lesti dibilang bagusan kamu daripada penyanyi aslinya Kalau guru jangan begitu, nanti bikin mental Sri Devi jadi sombong Tuh persahabat ya, Coach Adibal memang memberikan pesan yang sangat amat penting untuk Sri Devi di lagu Mataharimu Mudah-mudahan ya Bunda El selalu memberikan penampilan terbaik dan memberikan karya-karya terbarunya dan selanjutnya persahabat kita lihat nih ada outfitnya BBL yang langsung muncul Outfit yang dikenakan oleh BBL di video yang diunggah oleh Papa Bilar Dimulai dari baju kaos yang dikenakan itu dibanderol seharga 129.000 Dan untuk celana yang luar biasa mehong banget persahabat ia mencapai 2.841.331 rupiah Masya Allah Berkat selalu Barokah selalu untuk rezeki Leslar dan semoga rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin. Kita masih menunggu cidukan vitamin terbaru lainnya. jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.